Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITM di dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimi yang tentunya di channel Youtube Hirlia TV ya pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terupdate mengenai Ayu Ting Ting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 kebahagiaan Ayu Titik dan juga semua keluarga yang hari ini akan landing ke Jakarta pemirsa dan hari ini mereka siap-siap nih pulang ke Jakarta dan pada sore hari ini Ayu dan juga keluarga masih berada di Bandara guna memeriksa semua keperluan dan juga semua yang akan dibawa pulang ke Jakarta nih. Dan menurut informasi dari Mom Iting beberapa menit yang lalu di Singapore Island sangat ketat banget nih pemeriksaannya. Namun alhamdulillah semua keluarga Ting bebas dan bisa pulang ke Jakarta. Saya selalu untuk Mom, Iting dan juga seluruh keluarga. Alhamdulillah ya, dua minggu liburan di tujuh negara. Alhamdulillah selesai dan pada akhirnya nih hari ini bisa pulang ke Jakarta. Dan pastinya sahabat semua sudah genggam banget kan sama Youtinting nongkol bareng nih hadir di TV kesa kita semua dan Insya Allah mulai tanggal 14 besok Ayo sudah bisa On air kembali menemani kita semua nih di News dan ada juga lapor pas serta bercanda tapi santai dan lupa juga nih pastinya Ayo akan hadir Menemani kita semua setiap hari Sabtu dan juga minggu di acara ayah dan juga aja di Trans Transha Oke sahabat semua, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Inilah detik-detik ayu dan juga keluarga sampai di Jakarta. Semoga dia translitenya berjalan dengan lancar dan kita akan menunggu informasi-informasi selanjutnya. Dia atasnya akan menunggu sajikan untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, selamat menikmati hiburan yang Mimi sajikan sahabat semua di rumah. Semoga menghibur dan pastinya semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat. Oke sahabat, Mimi akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wi! Akhirnya pulang. Akhirnya siap pula. Uh. Akhirnya ya Allah alhamdulillah yang ketat juga Singapura Airlines lumayan <SILENCIO> Alhamdulillah semuanya sehat selamat ya Semoga satu Jakarta selamat, Amin. Tepat-tepat di mata-mata tampak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 itu repongnya aw gila banget prosesnya luar biasa Dan luar biasa hei, mau pulang kampung suka <tuk> main repongnya Mulang juga ke stefan, makasih ya makasih banyak Tapi yang penting warga aja. Oh, iya, iya. <laughs> Udah pusing ya Stephen kamu banyak-banyak luar biasa. biasa. Lanjut kita doang yang kena. Aduh. Karena kita memang yang banyak. Oke, hmm. ya. Belanja tetap. Guys, aku lagi makan pakai eh uh, cumi-ting-ting sama keripik ikan sambalado. Jadi penting kuliner nih. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini ciparah Pedesnya nampol Enak banget buat kalian semuanya yang mau order Buran order Karena ini kalau siap order Langsung habis Hmm Hmm mm, Ordernya juga bisa di Shopee Hmm Keting kuliner Kripit ikan sambalado Cutting kemasannya juga rapi, jamin enak yang kita bihan. Hmm, hmm, ada deh guys, enak banget sembah, nampol. Berdoan, ada di Tingting Kuliner. Ya tapi kalian coba dong. Kemana-mana tetap bawa cemilannya Tingting -ting Kuliner. Ini kampok enak banget kemarin ada lumring, lumring habis guys, jadi tinggal kapoknya aja, hmm, hmm, enak banget di perjalanan, nakalnya depok, cuma ada di penting kuliner, hmm, hmm, wajib kalian coba, enak banget, lupa, Enggak mau berhenti guys kalau nyemil ini. order deh lagi hmm? hmm. enak banget ting ting kuliner nih mau-mau kemana-mana tetap bawa cemilannya ting ting kuliner ini kapok enak banget kemarin ada lumring lumring habis guys jadi tinggal kapoknya aja hmm. enggak mau nanti perjalanan, nakalnya depok cuma ada di tempat kuliner, hmm, hmm, wajib kalian coba, enggak banget, nempah, nggak mau berhenti guys kalau nyemil ini, order deh lagi. Hmm Enak banget Ting-ting kuliner Nih, mau-mau, mau gak mau Tau-tau mau ngambil sendiri bisa, Ini ting-ting kuliner gak bisa ngelak Enak gak Wak, jujur Review jujur deh, Yemar review jujur Enggak pasti enak, emang enak Aku gak berang bohong, emang enak Mengenah Mengenah, Pedasnya pas, pedasnya pas apapun tanpa digriukin jadi kriuk. Oke, ah ya habis nih. habis sendiri lagi ya? Lagi banget. Enggak berhenti ya? Apalagi kalau udah kena bawang putihnya, wadu. Enak banget. Nih, bawang putihnya. Berasa banget ya, bawang putihnya aja enak. Masih hangatnya. Ah, habis nasi hangat-hangat ya. <SILENCIO> ah, gila. Balik lagi. Aduh, aduh tuang lagi, aduh enak. Cucu gue, cucu gue. ke sini lagi ya? Ya Amir. Kembali lagi, amin. jangan, amin. jangan gak diterima. Kembali lagi. Iya. Ya, ya benar. Kasih banyak mak. Oh, <tuk> ya, ya, ya. Ada ikis, ikis. Lagi di restoran desa. Lagi di restoran desa. Mama kasih olehnya makasih <laughs> makasih